Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara merubah tampilan HP Android seperti iOS 16. Untuk contoh di sebelah saya ini, sebelah kiri adalah iPhone asli dan yang ini adalah HP Android ya. Nah, kalian lihat untuk tampilannya ini udah hampir sama persis. Mulai dari icon aplikasi, kemudian status bar dan juga untuk notifikasinya pun di sini kelihatan hampir sama oke mantap sekali dan bukan itu saja untuk lock screen kita lihat ini pun sudah hampir sama ya keren sekali teman-teman dan untuk bisa melakukannya ini sangat mudah sekali silahkan kalian simak video tutorialnya terima kasih oke sekarang saya akan merubah tampilan HP Oppo Reno6 menjadi seperti iOS 16 langkah pertama download terlebih dahulu aplikasinya yaitu launcher iOS 16 Langsung saja kita buka, kemudian izinkan aplikasinya untuk mengakses beberapa perizinan. Berikutnya langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah mengganti wallpapernya terlebih dahulu. Pilih wallpaper, kemudian tinggal kita pilih untuk wallpapernya. Di sini saya gunakan wallpaper khas dari iOS 16. Lalu Oke. Okay. Kemudian setelah mengganti wallpaper, berikutnya kita jadikan untuk launcher ini sebagai launcher default di HP Android. Caranya di sini kita pilih Macdovol launcher, lalu pilih oke, OK, dan kita pilih iOS launcher untuk launcher default di HP Android. Oke, sudah berhasil dan kita lihat sekarang untuk tampilan di HP-nya ini sudah berubah menjadi seperti tampilan di iOS. Bisa kita lihat dari mulai ikon baterai, kemudian cuaca, aplikasi favorit dan juga ikon aplikasinya berubah total. Nah, kalau misalnya kalian ingin memindahkan aplikasinya ke bagian bawah ini, maka tinggal kita tekan dan tahan. Lalu pilih edit home screen. Nah, sekarang tinggal kita tekan dan tahan lalu geser ke bagian bawah untuk memindahkannya. Lalu pilih done. Oke, di sini saya sudah memindahkan beberapa aplikasi unggulan ke bagian bawah ini. Kemudian sekarang kita setting untuk bagian library. Nah, di sini untuk app library-nya masih berantakan ya. Jadi, masih ada untuk beberapa kategori yang masih kosong. Seperti audio, maps, news, dan yang lainnya masih agak kosong. Dan cara untuk merapikannya atau mengisinya, tinggal kita buka lagi aplikasi tadi, aplikasi launcher iOS 16. Kemudian, di sini kita pilih app library. Berikutnya, tinggal kita pilih dan kita kelompokkan aplikasi sesuai kategorinya misalnya untuk app market saya kategorikan sebagai news walaupun sebenarnya bukan ya kemudian yang lainnya saya tambahkan juga ke news dan setelah kita rubah untuk bagian app library nya bisa lihat nah rapi sekali ya jadi sudah hampir sama seperti iOS 16 berikutnya sekarang kita akan merubah lock screen ini untuk lock screen masih punya android ya dan untuk merubahnya tinggal kita buka saja tadi aplikasinya Kemudian di sini kita pilih layar kunci. Kemudian kita download terlebih dahulu untuk aplikasinya. Nah, nama aplikasinya adalah layar kunci iOS 15. Ya, kita buka. Izinkan. Lalu langsung saja kita aktifkan di bagian atas ini. Lalu pilih Oke. OK. Berikutnya aplikasi ini akan meminta akses notifikasi. Lalu di sini kita pilih Lock Screen dan Notification. Lalu aktifkan lalu izinkan. Kemudian kita kembali. Dan sekarang izin yang diperlukan adalah tampil di atas aplikasi lainnya. Kita scroll lagi. Lalu pilih lock screen dan notification. Lalu pilih selalu. Kembali lagi. Kemudian di sini pun kita bisa menambahkan passcode ya. Kemudian selain passcode, di sini pun kita bisa mengganti wallpaper. Ya, wallpaper kita gunakan lagi untuk yang iOS 16. Oke? Okay dan sekarang kita lihat untuk lock screen-nya nah sudah seperti iOS 16 ya bisa melihat lihat di sini ada center dan juga ada kamera kemudian kalau kita buka maka passwordnya sama seperti iOS berikutnya tinggal satu lagi yaitu bar notifikasi dan juga center. nah ini untuk center belum terpasang ya di sini tinggal kita gunakan sebuah aplikasi dan aplikasi tersebut adalah iCenter iOS 16. Kalian bisa mendownload aplikasinya pada link yang ada di deskripsi video saya. Sekarang kita buka aplikasinya. Kemudian aplikasi ini akan meminta akses notifikasi. Kita izinkan iControl dan iNoti iOS 16. Kemudian satu lagi adalah aksesibilitas. Kita pilih. Kemudian, pilih lagi aplikasi iControl, lalu aktifkan dan pilih "Izinkan". Oke, okay, dan sekarang di sini kita pilih "Menjalankan". Kita lihat sekarang untuk bar notifikasinya atau iCenter. Nah, sudah sama seperti iOS. Begitupun untuk yang sebelah kiri untuk notifikasi. Ya, sama juga menjadi seperti iOS, dan sekarang sudah hampir sama semuanya. Dan yang tidak saya ganti di sini adalah keyboard ya. Saya masih menggunakan keyboard Android. Sebenarnya mau saya ganti tetapi mungkin terlalu banyak aplikasi yang diinstal. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk merubah tampilan Android menjadi seperti iOS 16 dan semoga tutorial singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.